Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengalih perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya kita mendapatkan kabar bahagia spesial banget buat kita semua para fans Kita lihat aja keunggahan dan ke kabar pertama para sahabat Ya ada sebuah unggahan spesial dari Bang Putra Siregar di sini mengunggah sebuah postingan foto bersama Lesti dan Rizky Dilar Ketika momen spesial dinner bareng para sahabat Ya ini terlihat sangat cute banget baru terposting Foto ter-cute Leslar, Pak sahabat, ya kita lihat nih, sandaran kepala dari Rizky Bilar ini tentunya ternyaman ya. Aduh, cute banget, membuat kita semakin bahagia. Tentu mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar. Amin, ya robbal alamin. Dengan postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans, yakni dari akun Instagram, Jalisan ini yang berkomentar, ya, nyender aja terus, jom lo nyender di pojokan, katanya ya, haduh cute banget persahabatnya ya Tentunya seakan dunia milik berdua aja nih, oleh Lesti dan Rizky Billar. Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Dan untuk ke kabar selanjutnya, para sahabat kita lihat ada unggahan terbaru dari Abang Rizky Bilar. Ini ternyata keren banget, unggahan foto terbarunya. Di akun Instagram pribadinya, para sahabat kita lihat nih Wow, tentunya ini spesial banget Spesial buat kita semua para fans melihat kebahagiaan vitamin sore hari ini, para sahabat, ya Tentunya dengan gaya profesional Rizky Bilar Membuat tentunya memalai selar terpesona Melihat kegantengan dari Rizky Bilar, para sahabat ya Aduh, di matchnya memang luar biasa banget Keren tentunya, para sahabat, ya Dalam postingan tersebut juga tentunya Abang Rizky billar di sini menginfokan lewat caption persahabatnya dikatakan, gua mau bagi-bagi THR 500.000 ke 50 orang pemenang, gak pakai syarat, gak mesti follow gua karena kalau suka tanpa disuruh juga pasti follow kalian tinggal komen di bawah harapan terbesar kalian yang belum tercapai sampai saat ini. Wow persahabat ya, tentunya tinggal komentar aja. Di situ Abang Rizky bilang akan memberikan THR, persahabat ya buat kita semua Farah fans. Banyak sekali tentunya komentar dari postingan tersebut salah satunya di sini dari akun Instagram M underscore Iqbal25. mengatakan menikah. Wow, para sahabat ya harapan yang belum tercapai dari akun M Iqbal. Tentunya menikah, persahabat ya langsung dijawab oleh Rizky Billar tentunya dengan jawaban sama bro katanya ya wow <tentunya>, tentunya jadi harapan abang Rizky Bilar tentunya belum yang belum tercapai adalah pengen menikah bersama yang mudah-mudahan secepatnya kita doakan lesti dan Rizky Bilar bisa melangsungkan acara pernikahan tentunya kita tunggu saja kabar baik dan kabar bahagianya